Oke okay, kawan-kawan berjumpa lagi dengan saya Ahen di OPS pemula Kalbar. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara uh, bagaimana cara mencari nilai jumlah. Misalnya ya, kita ingin mencari nilai jumlah seperti ini ya. Nah okay. mungkin cara ini Uh, hanya untuk kawan-kawan yang baru mempelajari atau baru mengenal Microsoft Excel ya dimana kita tahu bahwa Microsoft Excel merupakan sebuah uh, aplikasi yang memang digunakan untuk mengolah angka lain halnya kalau Microsoft Word kalau Microsoft Word memang uh, pada umumnya digunakan untuk mengolah kata. Oke, okay. uh, untuk mencari jumlah nilai, ya, untuk mencari jumlah ada rumusnya. Kita menggunakan rumus itu yang namanya sum, ya. Menggunakan rumus sum. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu teman-teman harus menyiapkan nilai atau berapa angka, ya. Kalau punya saya di sini. Saya mahu seperti ini, ya. Jadi saya buatkan tabel dulu. Ada nomor, nama, nilai, kemudian ini ada misalnya nilai. Ini yang mata pelajaran, ya. Dan di sini ada jumlah. Oke, uh, di mana nilai si uh, nomor satu ini? Istilahnya. PKN, dia mendapatkan nilai 70, PJOK mendapatkan nilai 80, dan bahasa inggris mendapatkan 50. MTK mendapatkan 60, dan mendapat mendapatkan 80. Lalu, berapakah jumlah rata-ratanya, atau, sorry ya, bukan jumlah rata-rata, tetapi berapakah jumlahnya, ya, jumlah keseluruhan dari uh, lima nilai ini. Ya. Jadi kita akan mencari caranya, atau mencari hasilnya, pertama tama kita tempatkan dulu kursornya di sel ini, ya. Karena ini barisnya ini di sini, ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mencari jumlah itu, kita menggunakan rumus SUM. Untuk lengkapnya, bagaimana? Oke. jadi cara seperti ini, ya. Yang pertama, kita harus tekan dulu sama dengan, ya. Masukkan simbol sama dengan, kemudian ketik di keyboard zoom nanti akan otomatis timbul seperti ini kita klik dua kali zoom cara yang berikutnya adalah langkah berikutnya kita klik di mana atau kita tekan di mana nilai awal nilai awalnya istilahnya itu di sini Oke. ya Jadi secara otomatis timbul atau langsung mendeteksi D5 Artinya sel D5, D5 itu ada pada sini, D ini 5, artinya titik pertemuan ini ya. Nah, kemudian kita beri simbol titik 2. titik 2 ya, jangan titik koma. Nah, itu kan secara tiba-tiba dia ada menimbulkan D5, jadinya kita hapus lagi ya, karena sesuai dengan rumusnya. Kemudian kita klik di mana nilai akhirnya, nilai akhirnya di sini. Oke, sudah H5 pas, H. 5, ya ya kemudian jangan lupa karena sudah diawali dengan buka kurung maka harus kita uh, tutup kurung ya tutup kurung dengan cara tekan shift tahan kemudian tekan enter nah, ini nilai jumlahnya ya jumlah dari nilai 5 mata pelajaran ini sama untuk mencari nilai misalnya punya si miri ini ya, kita akan cari di sini. Nah, yang pertama kita tekan simbol sama dengan kemudian kita ketik sum, ya, s -O -M. kemudian klik dua, tulis sum, kemudian dari nilai awalnya dimana, Nilai awalnya di sini. Oke, nah, sudah seperti ini. Kemudian kita uh, tekan simbol titik dua ada otomatis kita hapus ya kemudian kita tekan gimana nilai, -nilai akhirnya nilai -nilai lalu kita berkurung enter sekarang sudah ketemu bagaimana kawan-kawan mudah bukan untuk mencari nilai jumlahnya sekarang sudah ketemu nilai jumlahnya di tutorial berikutnya kita akan mencari atau bagaimana cara mencari uh, nilai semua ini, nilai mereka ini ada semacam Mungila, dan kina, secara otomatis. Bagaimana caranya? Silahkan ikuti tutorial yang selanjutnya. Apabila tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman silahkan di subscribe, apabila tidak bermanfaat silahkan dilewati saja. Terima kasih, salam dari saya, ops pemula Kalbat.